Depokan anti galau, aku bertemu lanang sejati kesatria ilahi. Kau ho ho, kang ujang bustol, kang ujang cinta solawatan. Kang Ujang Perangi Ketolima Setan telek, setan tingplek Semua Kang Ujang kepreng Tuhan santet guna-guna Menjadi musuh yang nyata satria penuh perjuangan jiwa raganya dipertaruhkan Satu tujuannya kang ujang Jangan ada yang Menyekutukan Tuhan Memuja Meminta Kepada setan. Terkadang Rusukan Karena ada orang yang mau tua Kamu jangan memberantas ke musrikan. Berbekal solawatan, kamu jangan gentar Hadapi praktisi berilmu hitam Berbekal solawatan, kamu jangan wah satu hari tak tertandingkan setan belek, setan englek semua kan ujung kepret tuduhan santet guna-guna menjadi musuh yang nyata Saktian perlu perjuangan jiwa raganya di pertaruhkan. Satu tujuannya Kang Ujang Jangan ada yang Menyekutukan Tuhan Memuja Meminta Kepada syaitan Terkadang Lusukan Ada orang yang menguri ritual, Kang Ujang memberantas kemusrikan. Berbekal solawatan, Kang Ujang tak gentar, tapi praktisi berilmu hitam. Berbekal solawatan, Kang Ujang tak gentar. Satu tak tertandingkan.